Nah, sebelum kita untuk sebelum kita memulai ibadah, mari kita angkat lagu pujian yang pertama bermacam-macam anak. Jangan lupa pakai gaya ya. Seger belum nih? Kayaknya masih belum ya, kita angkat satu pujian lagi adik-adik, kita nyanyi Tuhan Yesus baik. kita mau bersama teduh ya lipat tangannya tutup mata tundukkan kepalanya kita bersama teduh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 saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan Ayo buka Alkitabnya ya adik-adik Kita mau membaca dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36 Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36 Sebelum kita baca dan mendengar firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini, pada pagi ini kami mau membaca sebagian kecil dari firmanmu Tuhan. Kami membutuhkan engkau, kami membutuhkan arahan daripada engkau Tuhan Yesus yang baik sehingga kami bisa mengerti apa yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.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 Disimak ya Adik-adik. Ini dia videonya. Ayo Gimana Adik-adik? Lucu ya videonya? Nah, Adik-adik, hari ini firman Tuhan yang kita baca tadi tentang Tuhan Yesus berdoa, lalu dia dijumpai sama Musa dan Elia, adik-adik. Tuhan Yesus itu tidak sendiri, adik-adik. Tapi dia membawa murid-muridnya. Ada tiga murid Yesus. Coba adik, simak. Siapa sih murid Tuhan Yesus itu? Ayo, coba. Siapa aja murid-muridnya? Ya benar, ada Petrus Yohanes dan Yakobus. Ketika Tuhan Yesus lagi berdoa Wajah dan pakaian Tuhan Yesus Berubah jadi putih, berkilau-kilau Kebayang gak sih? Adik-adik seperti apa? Nah, seperti gambar ini loh Kenapa sih adik-adik Tuhan Yesus bisa berkilau seperti itu? Karena Tuhan Yesus bukan manusia biasa adik-adik. Tuhan Yesus itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Sehingga bisa menolong dan menyelamatkan adik-adik, kastevi, dan umat manusia. Apa sih yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus bersama Musa dan Elia? Oh, ternyata mereka membicarakan tujuan yang akan digenapi di Yerusalem. Adik-adik masih ingat kan? Elia dan Musa. Ayo, coba. Mereka siapa sih? Mereka adalah para nabi yang dipilih oleh Tuhan Allah. Untuk menasihati bangsa Israel, adik-adik. Kita tahu ya kalau bangsa Israel itu bangsa pilihan. Tetapi mereka suka melawan Allah. Dan mengecewakan hati Allah. Apa sih adik-adik alasan Yesus pergi ke Yerusalem? Nah, coba kalau kita baca dalam ayat 22, Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, jadi jelas ya adik-adik, mereka sedang membicarakan anak manusia yang harus menanggung banyak penderitaan. Siapa yang adik-adik harus menanggungnya? Yes Tuhan Yesus itu sendiri Nah Kalau kita baca tadi Tuhan Yesus Bahwa murid-muridnya Waktu Tuhan Yesus lagi berdoa Petrus dan teman-temannya Sedang tertidur lelap Lalu mereka Terbangun dan kaget adik-adik Pas lihat Tuhan Yesus Kakak sih lagi ngebayangin mereka waktu buka mata Nguap dan mungkin dia suka, wah Terus sambil ngucak-ngucak mata nih Terus tiba-tiba kaget dan terkesima Wah Pas lihat eh wajah dan pakaian Tuhan Yesus jadi berkilau-kilau Setelah itu apa yang dikatakan Petrus Petrus berkata Dia akan mendirikan kemah Waktu untuk Tuhan Yesus satu untuk Musa, satu lagi untuk Elia. Tapi Petrus nggak ngerti adik-adik apa yang dia bicarakan. Nah, setelah itu ada awan yang datang menaungi mereka. Mereka jadi takut dan gentar adik-adik. Lalu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang Kupilih, dengarkanlah dia. Lalu di ayat yang terakhir dikatakan. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus seorang diri dan murid-muridnya. Merahasiakannya dan pada masa itu mereka tidak menceritakan siapapun apa yang telah mereka lihat. Adik-adik peristiwa di atas gunung itu mau menunjukkan siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Dia itu adalah superhero kita adik-adik. Kita tahu dari mana dia superhero kita. Tadi kan sudah dibilang. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi adik-adik, ditegaskan lagi ya, bahwa kita harus percaya penuh sama Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu dan bimbang adik-adik. Kalau kita lagi sedih, ada masalah, takut, susah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan bantu kita menjaga dan memperhatikan kita karena Tuhan Yesus adalah superhero kita maka dari itu kita harus percaya dan setia dengan dengar dengaran sama Tuhan Yesus dan kehendaknya ya adik-adik nah apa sih hubungannya sama video yang tadi di awal kita coba tayangkan lagi video yang tadi Nah, video tadi itu sebenarnya mau menggambarkan bagaimana gaya kita pada saat kita sudah menerima kebenaran dari Tuhan kita tahu superhero kita Tuhan kita sudah kasih tahu kita boleh ini, kita tidak boleh ini kita tidak boleh ini nah di penjelasan tadi dikatakan si anak tadi dan si anjing Begitu dia mengatakan hal yang tidak benar, dia menempeleng mukanya sendiri, si anjing itu tenang, diam. Karena dia tahu bahwasannya itu bukanlah hal yang benar. Kira-kira penjelasan dari video tersebut seperti itu. Nah, jangan lupa ya, kerjain aktivitas dan kirim ke grup WA-PA Shalom. Amin. Shalom, selamat hari minggu adik-adik. Nah sekarang Kak Audri akan menyampaikan aktivitas untuk kelas AT. Jadi hari ini kita akan membuat hiasan awan. Nah pertama-tama, siapkan dulu alat dan bahannya adik-adik. Pertama ada kertas HVS, lalu ada gunting, pulpen atau spidol, pensil warna atau crayon, Benang jahit, dan solatip. Nah, pertama-tama ambil kertas hafesnya. Lalu ujungnya ini digulung adik-adik. Nah, buat adik-adik yang belum bisa, bisa minta tolong ke mama-papanya ya. Nanti kalau udah digulung hasilnya bakalan seperti ini adik-adik. Jangan lupa ujungnya ini nanti ditempel pakai solatip. Nah, habis itu kita mau bikin awannya nih adik-adik. Di sini Kak Audrey udah bikin tiga awan. Nah, di awan-awannya ini nanti ada tulisannya gitu loh adik-adik. Nah, yang pertama kita tuh harus nulis, aku mau mendengar kehendak Tuhan. Nah, di awan-awan lainnya, adik-adik boleh tulis, aku mau mendengar kata mama papa, atau adik-adik mau tulis, aku mau mendengar nasihat kakak layan, mau mendengar oma opa atau nasihat guru. Boleh adik-adik, mau bikin lebih dari tiga awan-awannya juga boleh. Nanti, kalau udah jadi, Nah, awannya ini ditempel ke benang jahitnya, buat digantung ke kertas yang udah adik-adik gulung tadi. Nanti hasilnya bakalan seperti ini adik-adik. Nah Awan-awannya ini boleh adik-adik hias, misalkan adik-adik warnain, atau mau dibikin banyak awan-awannya juga boleh adik-adik. Nah ini tuh bisa digantung gitu loh adik-adik, jadi adik-adik bisa li selalu lihat, dan gak akan lupa buat ngelaksanain apa yang udah adik-adik tulis di sini.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 Sekianlah firman Tuhan adik-adik hari ini Tetapi sebelumnya kita mau berdoa ya adik-adik Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Karena kami boleh mengetahui dan mendengarkan firmanmu Tuhan Dan kami boleh mengakui Tuhan Yesus Engkau adalah superhero kami Pada saat kami sedang susah Pada saat kami sedang bingung Adik-adik sedang bingung, kami tahu ada superhero yang akan datang kepada kami, yang akan menguatkan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan bagi kami semua. Berikan kami kemampuan Tuhan Yesus untuk dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dapat juga mendengarkan firman-Mu dan bisa mengaplikasikan apa yang kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati.